Ya me ya WhatsApp apa kabar semuanya Lama bro kali ini bro member review perks baru yang bernama unit support bro ya ini baru kalian dapetin ketika kalian mencapai level 14 Battle pass kalian nggak peduli Battle pass kalian tuh berbayar atau gratis dua-duanya itu dapet Nah bro Oke yo kita jelasin langsung bro nih unit support ma Bro gunanya nggak ada nggak ada gunanya lihat gak, gak ada penjelasannya ini kalau kalian pakai bahasa Inggris tapi kalau COD kalian pakai bahasa Indonesia nih uca, kasih tahu Bing! Nah, itu ada kan ma bro. kalau kalian pakai bahasa Indonesia, codm nya itu nanti ada. ini aku bacaan di sini bro ya. Operator skill yang terisi 20% dari kill kawan namun charge operator skill kamu berkurang 60%. 10% dari charge score streak berasal dari kill kawan saat menguasai objektif. Ini bahasa terlalu baku ma bro ya. Tidak mengerti orang Indonesia kalau baca seperti ini. Perk ini hanya meningkatkan kecepatan charge yang disesuaikan dengan jumlah pemain. Ya, aku jelasin aja bro ya intinya ya. Jadi ini perk ini berguna banget untuk kalian yang suka ngendok ya di mode hardpoint misalnya Mabru yang objektif-objektif Yang suka capture ya yang bukan ngendok sih ya yang suka capture objektif Yang main di dalam terus ya kan nggak ngangkat-ngangkat gak ngapotong ngangkat -ngang, ngang Itu bagus banget kalau gitu ma Bro. Watcher oh, setuju sekali dengan player-player yang seperti itu jadi player camper yang di sini maksud bukan menghina atau apa ya, tapi lebih ke menguntungkan ya. Jadi ketika kita pakai score streak ini pas lagi di dalam capturean mah bro. Nah misalnya temen kita nge-kill musuh, nah itu kita dapat poin score streak sebesar 10% mah bro ya. Jadi nambah nambah nama sendiri. Jadi misalnya kita pas capture nge-kill nggak apa-apa, tapi ya sebaiknya kalian nge-kill gitu loh ya, biar mempercepat dapet score streak operator skillnya ya kan. Terus ini charge over Operator skillnya berkurang 60% berarti nanti mungkin bakal lebih cepet juga dapetin operator skillnya Terus kalau tadi 10% itu skor stick operator skillnya itu terisi 20% dari kill kawan Oke daripada kita lama-lama Mbak Bro langsung aja kita coba kita tes dulu ya Apakah benar gitu kan Oke Mbak Bro tes dulu ya apakah benar ya kan Kita tes dulu Yuk kita bunuh dulu bentar Wait wait tunggu di dalam. Oke. Okay. Benar ya. Kalau kita di dalam capture dapat 10% tuh, dari score streak. Jangan kill dulu jangan kill biar tahu. Oh yeah. Setiap teman kita ngekill mah, Bro. Kita dapat ya dapat tambahan poin Score streak kan jadi uh, uh, uh, charging charging point bonusnya point lumayan point loh ma bro. bro langsung cepet saja ma bro dapat right. score ya tuh seperti itu operator skillnya juga dapetnya cepet banget tuh point ma bro kalian lihat di kanan point ya tuh yang 50% 57% cepet banget tuh Wih. berarti temen kita tuh harus mukil ya temen kita harus mukil bro Oke okay, mati ma Oke okay, ma ini sudah mau tersipun. Wow uh, cepat sekali ma bro. tidak perlu ngekill ya. Tidak masuk ke unlock ini ma Keren kan? Gokil nggak sih ini? Wah, mantap sekali. Udah deh, langsung aja habis ini kita main keren nabro bro. Ya. Let's go ma bro. Ya ma bro, udah di dalam game. Nah ini perknya kali kalian bisa lihatnya nih bro ya. Ocha barengin sama overclock biar operator skill ocha juga cepat ke bukanya bro. Ya let's go mah bro kita gas aja oke okay, langsung tuh, langsung dapet poin mantap the best ya mah bro sini ada orang nih pasti Oke, okay. oke, <sukur> ya, bro oke, oke, harus menjadi player objektif saat ini orang oke, kasih shocker oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, apa per yang membuat saya tidak berguna oke, oke, oke, oke, oke, oke, keren sekali nih orang-orang oke, -orang, ya tapi tenang aja bro soalnya dikit lagi nih sudah mau mendapatkan ulti yang lumayan cepat ya cepat sekali Ini halo kita sampai dulu ya tukang injak dulu bawah hi Mantap jiwa, mah Bro! Waduh, sekarat, Ocha! Woy, mana ya? Ah, jadi bawa bom. Oce jadi sangat cepat padahal Sayang sekali bung setelah jadi bawa bom. Setelah jadi bawa bom, setelah jadi bawa bom. Setelah Hostiles have captured the hard point. Halo Willshid selasarata ratai aja Udah sekarang tau sih Bro, Tabar dulu deh Santai-santai deh Aduh ada itu lagi Aduh Molotov lagi Keras sekali ini musuh Ah gila nih musuh Budi dibakar bakar loh Friendly Shark RC is ready. Bos ada otaknya. Ah. sekali Oce harus injak mah, Bro. Karena Oce cuma injak. Mati Oce enggak apa-apa. Friendly Hunter nice, nice Gila itu dia mah, Bro, ya. Oke, jadi kita santuy aja dari sini mah, Bro. Ya, tuh. Kita GB ini namanya, ya. GB score streak. Santai aja. Semelu gitu. Ya. mendekat otomati, mendekat otomatis tidak bisa dek ya santai aja kita bener bang beneran ya bang Lui, santai aja bang woi bang woi woi bang woi santai aja kita bang halo halo halo Halo Halo Kita santai aja bang ya. Ah, santai deh. Ah don't, don't. Aduh, Mati kita berdua. Santai aja gitu bang. Eh hey, serius-serius amat nih orang nih main nih. Buset buset buset buset. Orang benar-benar gak ada otaknya gitu loh. Ya mati lo semua nih. Mati lo. Wah wow, mati loh Gila kali. percaya dipermainkan di sini bung. Ah, satu lagi Ayo eh, semangat kawan-kawan Kamu pasti bisa ya Demi nama ojet-ojet hmm, Gila infankill Wah oh, mantap jiwa bukan MX-9 tanpa supresor enak juga ya Sabar sabar Tetap tenang tetap santui deh Ya Kan kubunuh mereka pake ulti tuh Hmm Duh duh duh duh, duh. Gimana musuhnya dibokong ternyata mabro Wah Mantap kan Hmm nah. Skor strik, ulti jadi cepat oh, The best Dia ma bro, ini next game Dapetnya summit Ya, yuk, mari Kita, iya kejarannya ya Ocha suka sekali sama playernya seperti ini ma bro Kalian seperti ini dong Nanti kalau ketemu Ocha main gitu gue iya, langsung kan, Bocah injak aja udah Our Nice Aduh, aduh, aduh, sabar Wah, aku dibokong Pak deh Udah mantap-mantap tuh MXSG gua udah dewa bedah. Awas lu, gua lompatin lu. Buset, bang itu apa, Bang? Tuh. Mantap, Bro. Gitu dong, Bro. Banyak aja nih, Bro. Oke. Berdeduk sini ntar. ini nah, gimana Ke mana mesti? Sini, ketek. Ya. Bujuk gue Bang. Gini amat, jadi tukang injek. Bingung musuh dari mana? Mari kita bahajar bersih-bersih dulu nih, ya. Sapu eh, nice banget sih Kita mau tinggal santui aja, bro udah ada yang ngekill. Mantap sekali, bukan? Seperti itu, wah, nice. Mantap jiwa, bro. Eh, itu dia ah dibokong lagi ya memang kalau jadi per tukang injak repotnya tuh di sini mah bro ya. mata awas mah bro, kalian semua ya. bahaya sekali ini. Sini ada orang. Kamu membuatku kaget ya. Hmm. awas. <tuk> ah. harusnya pada setup tuh gitu bang bro. Hai. Aduh, gagal ya. Harus setup setup udah 15 detik ini saatnya kita balik.. balik.. balik.. balik.. ini kalau cepat potong-potong nih Mabu musuhnya udah kelabak ini ya.. kita sekarang blocks. tuh harus jadi roh object dulu oh, di, di sana rame nih aduh.. pade pade mati uca mabru sayang banget That's aku harus akan mengeluarkan ulti bocah dikeluar dulu deh player object itu boleh keluar ya kalau lagi like ulti aduh kagak ada orang lagi kan kocak gitu loh Eh, ah, eden pake reactor mah bro capek kalian pasti sudah lama tidak melihat ocak kesal seperti ini Point mas bro, buca bro <tuk> <tuk> nah. Nah, kan aku ajar kembali ayo, banyak, player itu tuh, banyak kali ya sialnya to nice. ma mana musuhnya Mantap. Wah wow, gila. Gue udah mantep banget ini. Gue harus berjuang untuk menahan injakan ini. Set. Setup, setup, setup, setup. Harus setup. oke oh, temen kita nggak setupnya. Kalau kalian di map summit jaga di sini ya. Nungguin orang. Heart Point lost. Capture, capture, capture nih. Heart Point Point nice. house, house, Reactor Tighten Core. Ih, banget itu ulti beneran. We've taken the lead. Keep on winning this one. Jadi, ULTI, ULTI, ULTI ULTI, ulti. Ya hmm, <tuk> Mantap Kenapa goreng Gak jelas Aduh <laughs> capek banget jadi tukang capture Bener ya oh, cia, Udah kacak-kacak tuh wush, wush, wush, wush. Ya, Mereka tidak bisa nge sudah uh. Mantap memang ya The best Nah kita lihat nih Bro ya Resultnya Bro. Ini nih di Harpoin Terminal ya Di map pertama kita tadi Bro. Ocha mendapatkan 31 kill Dengan waktu injek sampai 2 menit Bro ya Wah gokil ya Itu kalau nggak salah ulti yang kebuka tiga ya sebenarnya itu bisa sampai empat bahkan 5 ma bro ya kalau udah pakai overclock sama pers baru yang lagi kita review ini ma bro wow bukan nah makanya ma bro ya jadi untuk kalian yang pengen jadi objektif ya ocha lebih dukung banget ma bro ya asli kalian tuh lebih keren ninjek 2 menit walaupun nggak ngecil ya dibanding kalian tuh udah nggak ngecil ngecil -kill, ya gila kurang tapi ninjeknya juga waktunya sedikit itu sangat disayangkan banget, gitu loh, Ma. Bro, ya, oke, ini nih, contohnya nih, Ma. yang ketiga nih, Kiai Daisim nih, yang tadi dia uh, on mic, ya <laughs> Macam panggil-panggil ya, ngendok bareng gitu halo halo Ini dia satu menit 43 detik ma Berarti dia nginjek sama Ocha ya, ingin menang ya kan. Walaupun dia killnya paling dikit men, tapi Ocha paling respect sama player yang seperti ini ma Asli. Terus selanjutnya 27 kill Ocha nih ma Nah di sini Ocha killnya nggak banyak-banyak sih. Malah banyak musuhnya kan. Karena Ocha kebanyakan di dalam di capturean. Tapi menitnya satu menit 43 detik ma Kalau Ocha nggak nginjek kalah nih tim bro, ini kebetulan Ocha nginjek sambil ngekillnya juga lumayan ya, makanya bisa menang soalnya secara dari statistik killnya musuh sama killnya timnya Ocha, itu sudah kalah sama bro ya, ya oke okay, jadi ini gas atau attachmentnya mah bro dan ini loadout yang Ocha pakai barusan Oke, okay, gitu aja untuk video kali ini. Dan untuk kalian yang pengen beli akun jodin, langsung aja follow instagram at kita jembelin, Bro Atau kalian ingin bantuan push rank ke legendary. Atau kalian menginginkan skin kemo supaya bisa digabung ke senjata kalian. Biar lebih keren lagi, langsung aja follow instagram at kita Ma Bro Oke, okay? jangan lupa di like video ini, Bro ya. Jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Ini ya yep, see you, mabro. Dada semuanya. Yaudah, dada semuanya. See you next.